Oke okay guys, jadi wow, sekarang adalah hari dimana part kedua release dari Tower of Fantasy yang Road of Australia, ya. I Black Market. Ya, ini adalah supply yang kedua. Kita mengambil Macboard Core, lalu juga ada Mac Berlex, serta ada juga nih Red Nucleus 3 maksimalin tiga saldo tinggal 150 oh, ada SR Relic juga bagus-bagus um, sih untuk updatean ini jadi kita langsung aja untuk eventnya yang ada strale for Dubai ini ya hmm, kita masukkan dulu gimana untuk motorcycle gua udah bisa untuk kendaraan update terbaru nih strap kita open nah mantep banget revive nya oke okay. oke okay, warna-warnanya cukup menarik dan bawaannya ini pink kita aktifkan aja kita naikkan level levelnya naikkan terus aduh habis-habiskah ah oh, I Oke okay. permintaan bantuan bantuan cepat dan kita ambil wait wow oh sorry <laughs> keren guys wah keren banget wing wing Iya, yes. wah, bajang jalan-jalan banget nih. Pakai micboardnya ini, warnanya pink, gue juga suka. Tapi karena ini paling rendah, kita ambil yang paling tinggi aja. Gue upgradein untuk kendaraannya micboard ini Yahoo, Yahoo, menanti tempat lokasi terbaru di bagian Artificial iceland Yahoo, Yahoo, Yahoo, Yahoo. Yahoo! Yahoo! Yahoo, how mantap. Coba untukin foto. Hmm, how oh, ice. Oke, okay. cool man, cool, cool, cool, cool, cool, cool. cool. Straps, how mantap. How artificial Iceland kita menunggu penantiannya pada tanggal 15 September 2022 saya seluruh 目覚めるたびに私は闇に近づく 負けた。また。もう次はない。また。もう wow wadidaw keren banget nih guys Claudia bakalan muncul rilis rilis pada tanggal 15 gila gila 15 guys 15 September 2022 langsung aja kalian cabut dan dapatkan dari Red Nucleus juga untuk pengumpulan si Claudia kalau kalian udah dapat free kalian bisa untuk beli Claudia juga oke okay. wadidaw keren sekali absolut tapi untuk nya dia fisikal mm, uh, strippers kayak zero kayak gitulah untuk emblem skillnya si Claudia ini oke okay. yops mungkin segitu aja untuk video kali ini kabar terupdate dan juga patch yang akan rilis beberapa hari kemudian jangan lupa bahagia see you next time and bye bye